Pada malam hari ini kita sedang melarang giat untuk menunggu makam di malam Selasa Kliwon karena almarhum meninggal tepat di hari Selasa Kliwon. Assalamualaikum pemirsa, malam hari ini kita mengadakan giat acara menjaga makam yang meninggal di Selasa Kliwon. Malam ini adalah hari yang pertama dan proses menjaga selama tujuh hari tujuh malam. Bre, emetasovovak kali. Kenapa selasa Kliwon ini harus dia? Ditunggu selama tujuh hari ya? Iya, tujuh malam. Anak saya empat puluh hari, tahunan. Tuh biar apa nih biasanya, disini kok latte apa orang yang kok orang pakai tangan pakai ya disembah sembahku kok Lembu oh, daerah, ya, ya, daerah Karangtengah, Karangobatu, Warlow. Orang Selasa Kliwon, ya, tetap bocor. Tanggapannya gimana, Pak? Gimana, Pak? Gimana, Pak? selamat malam sudah saya semua. Pada malam hari ini, kita sedang merayakan giat untuk menunggu makam di malam Selasa Kliwon. Karena almarhum meninggal tepat di hari Selasa Kliwon. Itu teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang bertanya kenapa harus ditunggu, kenapa harus dijaga. Karena banyak pendapat yang uh, masuk ataupun kita dengar bersama-sama itu mungkin sebagai sarana perseguian ataupun mungkin... Sebagai sarana ampuan-ampuan Seperti itu Bagi yang tidak berpendapat seperti itu aja saja saja Begitu saudaraku Terima kasih Terima kasih saudara Ini muda karantornya masih solid Menungguan baik Subuh Kamu ini juga kucing sih Kemang saya lho jiku Yang dulu kendang itu kucing juga Apa and <laughs> Ini suasana penjagaan Makam ada Tiga pos Itu Yang pos satu Yang kenek Makam yang Dijaga Terus pos dua Itu bagian pos dua tuh banyak orang itu, cuma kan? nggak terlihat dari jarak ya. nah, terus Yang, yang di jalan juga banyak Inilah calon rumah masa depan Di sini banyak barisan batu nisan, pemirsa, e, sebagai pengingat kita bersama bahwa hidup di dunia tidak ada yang abadi, apapun yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita punya. Jika kita meninggal, kelak hanya amal kebaikan yang dapat kita bawa. Semoga ini bisa menjadi informasi dan juga renungan kita bersama Cukup sekian akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh